Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ya, bagi yang ingin menghilangkan atau menyembunyikan subscribe di channel YouTube kalian, coba kita buka channel YouTube ini. Ya, kita buka channel YouTube-nya, kita lihat di sini channel YouTube-nya itu ada jumlah subscriber-nya. Ya, teman-teman, ya, di sini ada jumlah subscriber-nya. Untuk cara menyembunyikan subscriber ini. Kita itu buka pengaturan, kita buka itu Google Chrome ya, kita buka Google Chrome, terus kita cari yang namanya Youtube Desktop. Setelah kita cari itu Desktop, terus ada tulisan Youtube di bagian atas ini, kita klik saja di situ, bagian atas, terus tunggu loading. Ya, sesudah ini ya, dia tampilannya seperti komputer. Pilihannya seperti komputer Terus kita scroll ke bawah Terus ada pengaturan ya Cari setelan Pengaturan yang gerigi ini Di sudut paling bawah sebelah kiri Kita berbesar hmm, Ini dia Kita klik saja disitu Terus setelah itu Kita berkejarkan lagi Kita besarkan lagi ya teman-teman Disitu ada Umum Channel Dan sebagainya ya kita pilih notifikasi channel terus disitu kita berbesar lagi ya kita cari setelan lanjutan kita cari jumlah subscriber subscriber kita centang hilangkan terus kita simpan setelah kita simpan coba kita cek ya kita cek ke youtube aplikasi kita apakah benar-benar hilang atau disembunyikan dari bagaimana kita klik saja di situ. ya kita refresh benar ya ternyata hilang atau tersembunyi dan disembunyikan Begitulah teman, tips caranya bagaimana cara kita menyembunyikan aplikasi di YouTube kita itu sebagai tidak kelihatan ya, tidak kelihatan. Terus, kalau kita ingin membuka kembali, ya lihat saja di desktop itu ada kok subscribe kita, itu aja ya. Semoga channel ini bisa membantu kalian. Jangan lupa ya, subscribe dan bunyikan tombol lonceng wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh